Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, okay, kali ini aku sekarang masih berada di Pasar Licang Street Night Market ya. Masih sekitar daerah Halo guys. Assalamualaikum. Welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, okay, sekarang aku sedang berada di apa ya? Ini sama seperti kemarin-kemarin. Jadi videonya banget. ini menunya ya okay, menunya banyak Tuh. ini pokoknya udah terkenal banget ya di Taiwan itu udah terkenal banget oke okay, okay, okay. ini udah terkenal banget ini cumi ya ada cumi ada ikat, ayam ayam wijen yang ada tulangnya kalau ini violet ya yang ada ada tulangnya oke okay. Guys. nah ini juga yuk, kita kesana yuk langsung, guys. Jadi itu menu-nya. Halo, halo guys. Nah, jadi ini banyak banget ya di Taiwan itu sebenarnya sama untuk e, bahan bahannya seperti ini tahu di Indonesia juga ada, banyak kalau okay. ini bakso ikan, ini juga ada bakso ikan, ada jamur, buncis, ada jagung kecil tahu, ya. dan prosesnya nanti digoreng pulang ya dua kali goreng, Tapi ini bagus banget. Okay. Kita bisa sesuai selera, mau pedas, mau apa, kita tinggal ngomong aja. enak banget, loh, hmm. makanan favorit di favorit cumi-cumi. Yoi, ya, saran ini yang ayam wijen, jadi ini ada tulangnya, ya, ada tulangnya. baso ikan juga enak banget. Oke okay, pokoknya kuliner Taiwan itu nggak ada habisnya guys. Ya ini mumpung saya masih ada di sini ya. Tentunya kalau saya sudah pulang ke Indonesia pasti saya bakalan sering-sering upload kulineran di Indonesia karena berhubung saya sedang ada di sini. Jadi saya akan fokus untuk merekam kuliner Taiwan guys. Jadi ini juga ada kentang. Kentang yaitu malingsu sedikit sedikit ya saya kasih tahu malingsu kentang. Nah ini ada tahu tofu, ada jagung kecil <gifat> jagung muda, xiao hmm? ini ini ada jamur shiangku, bakso ikan iwan Um, oke okay guys oke okay, oke okay, okay. okay, okay, thank you thank you banget yang udah video ini sampai selesai next kita bakalan rekam lagi video selanjutnya pokoknya bersih ya bersih banget dan rapi tentu hari berburu kuliner di sini pokoknya nggak pernah puas ya karena di Taiwan itu banyak sekali macam-macam kuliner guys jadi kita nggak pernah bosen ya untuk beli makanan khas Taiwan.